Ladies and gentlemen, it's please welcome Night to Fight in Left Wings Left to Night. Kami akan mempersembahkan malam ini dengan malam yang sangat eksekutif dan fantastis very nice. Sebelah kiri, mitamu aku, Inani Kruhada dan sebagain. My home, in my paradise. Please welcome. Ayo, ayo, ayo. pemirsa dan hadirin sekalian, mohon tenangnya, mohon keterangannya, mohon keterangannya. Oke, okay, kami mempersilakan untuk para atlet maju ke ring tinju. Yeah. Oke, okay, okay. sebelum saya mulai, eh, eh, hey. eh, eh, eh, eh. <laughs> lehernya tersangkut, seru sengsara. Oke, okay. sebelah kanan siap. Oke, siap. Jurus sebelah kiri siap. Siap. Oke, okay. mana ringnya nih? Mana ringnya? Oyo, oh, iya, iya. mana gelnya gel. Oke, okay, kita mulai. Duri silang kom. Kita masuk palcon ini dua-dua. Ayo. Wow. ayo, wow. Yeah. ayo. Yeah. Ternyata mereka harus saling menguat ingat, hei, hei, hei, hei, hei, Ayo la umi ya like teh anak nan drone dah